No. <laughs> is <laughs> Ayang, es eh? krimnya jadi daripada es krim satu, tak kasih waktu 10 detik ambilin semua yang ada di sini aku yang bayarin. Oke, nanti. Mak sudahkan krim tuh kan enggak kenapa enggak, aku mau burung semuanya harus di sini. reku Haha <laughs> <laughs> <laughs>